Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang tidak full screen ya. Jadi mungkin kalau kalian habis uh, nyolokin ke TV atau monitor kalian, atau mungkin kalian baru beli gitu Nintendo Switch dan kalian colokin ke TV kalian, kok tiba-tiba nggak full set TV atau semonitornya gitu, contohnya kayak gini gitu. Dan kalian cukup ke sistem setting untuk mengatasinya gampang banget, kalian cukup ke uh, screen di TV settings ya. Di sini TV settings dan di sini kalian cukup klik yang adjust screen size gitu dan kalian cukup klik aja yang bulat gitu atau mungkin ya A gitu ya untuk Nintendo Switch. Dan uh, kalian bisa naikin gitu ya untuk ininya kalian cukup naikin aja kayak gitu dan sampai 100% ya. Tapi tergantung juga dari kalian selera kalian mau gimana. Kalau misalnya kalian mau sampai 90% doang dan udah nyaman gitu, ya silahkan aja gitu dan saya enggak tahu juga sih apakah 90% ini apakah jadi uh, lebih tajam gitu untuk gambarnya. Misalnya untuk Zelda kan 1080p ya kalau kalian misalnya pakai layar yang 80% Apakah yang dari layar yang 1080% Apakah dia bakal dikecilin Dan itu downscale gitu Jadi downscale itu jadi lebih tajam Apakah enggak, enggak tahu juga gitu. Cuman ya di sini saya akan pakai yang 100% aja Karena ya biar enak aja ngelihatnya Tapi ya balik lagi tergantung dari kalian juga sih ya, Sederanya kayak gimana Dan setelah itu kalian cukup oke okay aja Dan nanti untuk uh, Nintendo Switch kalian Akan jadi uh, 100% Untuk uh, resolusinya atau mungkin apa ya screen size-nya. Kok pakai solusi sih? Ya? ya cuman intinya kalau switch kalian gak full screen saat dicolok ke monitor atau ke TV, kalian cukup ke adjust screen size aja. Dan uh, Nintendo Switch ini kadang-kadang ada orang yang mungkin yang mungkin eh uh, bisa jadi plus atau mungkin minus gitu ya. Tapi tergantung orangnya. Yang plus kalau orangnya yang nggak suka banget setting dan kebetulan saya sangat suka banget gitu untuk men-setting gitu di suatu konsol gitu. Jadi menurut saya ini untuk Nintendo Switch settingnya kurang lengkap tapi ya lumayan sih lumayan simple dan ya nggak jadi masalah sih ya, menurut saya asalkan masih ada aja settingnya ya walaupun nggak lengkap-lengkap banget nggak selengkap di PS mungkin ya ya jadi masalah sih ya, menurut saya masih enjoy aja untuk main Nintendo Switch walaupun dengan monitor atau dengan handheld gitu ya dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya dan thanks for watching bye-bye